itu enggak bersilang itu enggak kamu iya, salah salah kaya kaya nih kepala kayak nih? udahlah <laughs> Lambing, gak lambi. usah lo dek Bikin oh, di depan itu pas jatuh, tercampur nanti helm tuh. Tuh, misalnya Oh my god, oh my god, ayo guys, Ayo gas, kita semua guys! Pejuang Noah hebat. Thank <laughs> you.